Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, Yusha merupakan pengikut Nabi Musa dan Nabi Harun yang taat semasa hidupnya. Ia berusaha untuk meneruskan ajaran Nabinya. Kaum Bani Israel kembali pada kesesatan. Di tengah-tengah kaum yang sesat, Allah mengutus Nabi Samuel. Perbudakan, pemerasan dan penindasan sudah jauh berkurang. Nabi Samuel lantas mengangkat Talut menjadi seorang raja. Talut adalah seorang pemuda yang taat beribadah sesuai ajaran Nabi Musa. ha, <tik> yes. Ia menyerukan kepada rakyatnya untuk bergabung menjadi prajurit kerajaan, seruan Raja Talut sampai di Kota Bethlehem, tempat tinggal Daud kecil. Daud kemudian bergabung sebagai prajurit Bani Israel, dan senjata andalannya. Hanyalah okay, ketapel okay, okay. yang biasa ia gunakan untuk menggembala domba. Sesungguhnya Daud masih keturunan Nabi Ya'kub. Suatu ketika, Kaum Bani Israel berperang dengan Kaum Palestina sebelum berangkat ke medan tempur. Raja Daud berpesan, "Jika nanti menemui sungai, janganlah minum airnya." Bagi siapa yang melanggar, maka tidak termasuk pengikut raja Talut. Allahu Langsung meminum air sungai itu. Sebagian lainnya tetap mematuhi larangan sang raja. Daud termasuk dalam orang-orang yang mematuhi raja mereka. Allahu Akbar. Air sungai itu langsung melemah dan patah semangat. Sedangkan mereka yang menuruti perintah raja, tetap bersemangat Allah. tinggi dan siap untuk berperang. Berhasil merobohkan banyak sekali musuh. Bahkan, ketapel Daud berhasil melumpuhkan raja musuhnya, sehingga ia pulang sebagai pahlawan perang. Atas keberhasilannya mengalahkan raja musuh Daud diangkat sebagai panglima perang okay. meskipun ia masih kecil okay. Dan berniat untuk mencelakakan Daud Ia takut jika Daud merebut tahtanya Allahu Akbar Anak raja Talut ia memimpin dengan tidak adil hal ini menimbulkan perpecahan di dalam kerajaan banyak di antara rakyat dan Israel menghendaki Daud menjadi raja maka diangkatlah Daud sebagai raja ia memerintah dengan sangat adil sifat Daud yang santun semakin membuat rakyat menyukainya Allahu Allah Akbar selain sebagai raja Daud juga hmm. diangkat sebagai nabi Allah. Nabi Daud diberi banyak mukjizat oleh Allah. Di antaranya adalah mampu memerintahkan gunung dan burung untuk hmm. bertasbih, dapat melunakkan besi dengan tangan kosong. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Dan... Mukjizat yang paling besar adalah diberikannya Kitab Zabur sebagai tuntunan dan pedoman dalam beribadah kepada Allah. Sumber dalam Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat 163 yang berbunyi: "Dan Kami berikan Zabur kepada Daud."